paling utama paling konsentrasi itu waktu sholat sebenarnya nah, tapi justru di waktu sholat itu barang-barang yang kita lupa jadi ingat eh, kita nyari sesuatu lupa dimana jadi ingat eh, bahkan wong-wong yang kita tidak demen itu masuk dalam sholat ada apa ibu-ibu? ada apa? Kata apa-apa? Allah <SILENCIO> ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Safar insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan bulan ini adalah bulan yang lebih baik dari bulan kemarin Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang tidak membawakan fitnah, rezeki yang dapat membawakan kita dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kita mohon kepada Allah semoga. Anak-anak kita dijadikan Allah anak-anak yang soleh, Amin. anak yang diridai Allah, Amin. anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Amin. Kita mohon semoga Allah jauhkan kita dari segala macam balak, Amin. dari segala macam musibah, Amin. dari segala macam fitnah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah kuatkan iman kita, Allah tetapkan iman kita dan Allah matikan kita di dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau husnul husnul khatimah amin ya rabbal bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala banyak diantara kita eh, yang masalahnya merasakan ado terus baru keluar masalah ini dapat lagi masalah musibah segala macam jadi dalam beberapa waktu terakhir ini banyak ibu-ibu yang datang menjuk tahu bahwa dia punya masalah anaknya main ini main ini sambil nangis. ada lagi yang ngomong datang masalah dengan dengan lakinya macam macam ada lagi punya masalah dengan mantunya nah, jadi memang hidup ini tidak pernah bakal lepas dari masalah selagi ruh kita ada di jasad, Masalah itu akan akan tetap ada Tergantung kita menghadapi masalah itu Masalah itu sebenarnya sesuatu yang memang dinjuk oleh Allah Kalau kita tidak dinjuk oleh Allah masalah Kita bakal lupa sama Allah Misalnya dinjuk kejayaan terus sama Allah Dinjuk keberhasilan terus akhirnya kita lupa Bahwa yang memberikan kejayaan Yang memberikan kesehatan Yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Allah, Kita lupa Tapi dengan adanya masalah Dengan adanya musibah Kita jadi ingat dan menangis Di hadapan Allah Jadi masalah-masalah Musibah-musibah itu Salah satu yang diberikan oleh Allah Dalam kehidupan kita Dan itulah yang dijadikan Tolak ukur oleh Allah Apakah kita seorang hamba Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ketika dapat musibah Apakah kita adalah seorang hamba Yang dapat bersyukur kepada Allah Ketika mendapatkan kesuksesan dan kesenangan nah, Jadi Allah nak ningok. Begitu dinjuk musibah Kita kembali kepada Allah Kembali kepada Allah Nangis, bersujud, bersimpuh Kadang-kadang kita ini selalu nangis Nangis kalau ada masalah Nangis kalau ada musibah Nangis kalau ado kendak. Idak pernah kita itu nangis di hadapan Allah karna banyaknya dosa kita. Yeah. Mak mano kita mati g? Husnul khotimah apo suul khotimah? Idak pernah kita nangis masalah itu. Yang kita tangisi masalah dunia ni lah. Yeah. Masalah dunia, masalah kesuksesan, minta kelulusan sampai nangis-nangis minta sama Allah, tapi kita tidak pernah nangis mak mano waktu kita mati, husnul khatimah atau suul. Nangis karena terlalu banyaknya dosa yang kita buat di hadapan Allah itu di sepertiga malam nangis memang karena Allah. Bukan nangis cuma karena masalah pribadi kita baik Padahal ketika kita nangis akan banyaknya dosa kita akan takutnya akan azab Allah maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang kita tidak minta. Jadi kita nangis setiap masalah ini bi sahabat Aidin Nas masalah-masalah musibah-musibah yang kita terima itu kadang-kadang kalau kita evaluasi memang dari salah kita dewe masalah itu datang karena kita dewe yang yang melakukannya tapi dikatakan dalam hadis Nabi bahwa setiap permasalahan ataupun kebaikan yang dinjuh oleh Allah adalah satu kebaikan bagi orang yang ber, beriman kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan ajaban liamril mu'min. Satu keistimewaan, satu keajaiban bagi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala in amruhu kullahu khair apapun yang menimpa dirinya adalah satu hal yang baik dia dinjuk kebaikan jadi kebaikan dia dinjuk keburukan pun jadi ke jadi kebaikan bagi dirinya walaysa zaka li ahadin illa in asabathum Sarau syakar Dan kejadian ini cuma bakal aduh pada orang mukmin. Jadi begitu dia dinjuk kebaikan Akan mendapatkan kebaikan Ketika dia dinjuk musibah pun Bakal mendapatkan ke kebaikan Dan ini tidak kita dapatkan di orang-orang yang lain In asobathum sarau syakar Kalau dia dinjuk, dinjuk Allah kebaikan Kesuksesan, keberhasilan dia bersyukur kepada, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairallahu. Maka dia mendapatkan kebaikan dari hal yang dinjuk oleh Allah tersebut. Wa in asabathum dharrah. Dan kalau Allah memberikan musibah, memberikan masalah, eh, kepada diri mereka. Mereka menangis dan mengadu kepada Allah. Jadi dia berserah kepada Allah maka musibah itu akan membawakan kebaikan bagi dirinya jadi setiap Allah memberikan musibah kalau kita ridha menerimanya Allah pasti tunjuk kebaikan dari musibah yang kita dapat tersebut kalau andainya kita bersyukur dari kebaikan yang dinju Allah pasti Allah akan tambah kebaikan dari yang dinju Al, yang dinju Allah Arti syukur itu kalau dinjau Allah rezeki, dia gemar bersedekah, dia gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Dinjau Allah kesehatan, dia selalu silaturrahmi. Dia dinjau Allah kesehatan, dia selalu beribadah, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran. Bukan kalimat memperbanyak ini terus tinggalkan kegiatan dunia, tidak. Ya yeah? kita contoh becek hoy, yeah? dia giat nyari duit, masya Allah. Luar biasa, subuh-subuh sudah ada di Jakabaring. Tengok <SILENCIO> Subuh-subuh sudah -subuh di, di Jakabaring. Ini ibadah. Dan dia dapatkan rezeki dari situ, dia kumpulkan kita di sini. Tinduknya makanan, eh. dapat makanan rohani, dapat makanan jas jasmani. Itulah tanda syukur diberikan rezeki oleh... Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dak katik yang buruk sebenarnya bagi uang yang beriman. Memang, kalau dapat musibah, kita nangis, tapi nangisnya seorang mukmin itu disukai oleh Allah. Ketika dia mengadu kepada Allah, eh, bukan mengadu kepada manusia, boleh ngobrol dengan uh, curhat uji kita, eh, curhat dengan kawan dekat kita, bohong yang baik. Jangan sembarang kita curhat, ada uang yang demen dengan musibah kita itu. Kerja kau katonyo, depan kita yo pecah dia baik-baik, dalam matinya lejar kau. Nah, jadi kita ngadu dengan Allah setiap permasalahan baik itu kebaikan dan keburukan adalah baik bagi seorang mukmin asal dia kembalikan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi duduk nyokito di majlis semacam ini. Ini merupakan kebaikan untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu maisyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kalau seandainya kita dalam kehidupan ini lupa dengan Allah, maka Allah ingatkan dengan musibah tadi. Siapa yang berpaling kalau kita lupa kepada Allah, tidak zikir, tidak ngaji, tidak rutiban, ya. Tidak bersodako, atas atas atas atas keikhlasan, berarti kehidupan kita kata Allah bakal disempitkan. Man a'ratha an fa innalahu ma'ishatan danka. Sempit, walaupun dia kaya terasa miskin. Walaupun dia pejabat tinggi, tapi hidupnya dalam kehinaan, dalam caci maki. Rakyatnya setiap hari rakyatnya mencaci maki rajo yang yang dolim, karena dia tidak do ingat dia dinjo Allah kekuasaan dia tidak ingat dengan dengan Allah bahkan dia menantang Allah bahkan dia melakukan hal-hal yang di yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kekuasaannya menyiksa kehidupannya. Yeah. Jadi Muhammad a'radan zikri fa innallahu ma'isatan dan ka wanakhsyuruhu yaumal qiyamati a'mal dan nanti di akhirat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Jadi di dunia ini baik kita melek lagi lagi banyak masalah apalagi dibangkitkan di akhirat di tempat yang kita tidak kenal sama sekali tempat itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala jadi orang tadi bertanya kepada Allah lima hasyarni akma lakot kuntu basiro Ya Allah ngapo kau bangkitkan aku dalam keadaan buto, padahal waktu aku di dunia bisa nyingok. Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kola atatka. Okay. Begitulah kata Allah. Ketika di dunia, engkau melupakan aku panasi lupa akan Al Quran. Lupa akan dikerubah, lupa akan bersilaturahmi, lupa dengan bersodakoh. Maka aku buat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: 'Saat ini engkau buta.' Karena waktu di dunia dia buta, dia tidak pernah baca Quran, dia tidak pernah baca situasi, kondisi, lingkungannya, tidak pernah membaca kesedihan keluarganya, ya sana keluarganya. Maka di saat itu Allah pun menjadikan dia buta, dan Allah. Uh, tidak ingat kepadanya Sebagaimana dia tidak ingat Allah ketika di dunia Dan hari itu Allah pun melupakan Melupakannya InsyaAllah kita tidak termasuk Orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Jadi setiap amalan kita Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Man amila sholihan Falinapsi. Kalau kita berbuat baik, pasti kita bakal menuai kebaikan. Waman Asal, faaleihah. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, pasti menuai keburukan. Jadi biarkan. Puang kadang-kadang dengan kejahatannya, dia pasti bakal dibalas oleh Allah. Pasti. Ya Allah, janji Allah itu pasti. وَمَنْ أَصَعَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ lil abid. Allah itu tidak pernah zolim dengan hambaunya yang zolim itu sebenarnya kita dengan diri kita dewek zolim dengan dengan diri kita dewek kita bermaksiat kepada Allah itu zolim dengan diri dewek melupakan Allah hari-hari kita tidak baca Qur'an sebetulnya kita zolim dengan diri kita kenapa? kerana Allah jadikan Al-Qur'an itu adalah di dalam dunia ini hudan Hudan dinas Petunjuk Iya Jadi kalau kita baca Quran Insya Allah kita selalu mendapatkan Petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Al-Quran itu Petunjuk ke jalan yang lurus Maka ikuti wala tattabi usubula fatafarraq bikum an sabili jangan kau ngikut jalan-jalan selain yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan mengalami kehancuran ikhwani rahimakumullah pada kesempatan ini saya akan membacakan salah satu hadis nah, jadi insyaallah ke depan kita akan selalu membaca hadis ini seratus hadis yang sahih yeah. Kebetulan buku ini anda baru diunjuk oleh kawan anda Hari Tiga hari yang lalu Anda jingok buku ini bagus Kita buka hadis-hadis ini Di setiap pertemuan Agar menambah ilmu Dan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman Subhanallah wa bihamdihi subhanallahir azim muttafaqun alayh salatu allah salamullah ala pa rasulillah salatu allah salamullah ala yasin habibillah salatu allah salam allah be وَأَكْرِمْنَا بِلَيْرِ مَطَالِمًا Kita selalu hadirkan Rasulullah, InsyaAllah Allah majelis ini akan dihadiri oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini luar biasa. Tawasal Nabi Bismillah. Kita berwasilah dengan menyebut nama nama Allah, wabil hadi Rasulillah dan dengan kemuliaan seorang yang memberikan petunjuk yaitu adalah Rasul Rasulullah wakul di mujahidin lillah dan dengan keberkahan mujahid-mujahidnya Allah bi ahli badri ya Allah dengan keberkahan mujahid Allah di dalam peperangan badal ilahi sallimil ummah ya Allah berikan keselamatan pada umat minal afati wan nikmah dari segala macam bencana dan segala macam siksaan wa min hammi wa minhamma. dan dari kesusahan dan kesulitan biahlil badriyah Allah dengan keberkahan mujahid-mujahid perang badar jadi kita bersolawat sambil berdoa jadi bukan hal-hal yang sepele ini nih eh, kalau kita dengar baca gozidah gozidah gozidah ini adalah doa yang yang luar biasa lebih hebat dari doa yang kita panjat ke ngapo Kerana doa ini ditulis oleh seorang waliullah Dan setiap tulisan yang digoreskan di kertas Adalah izin dari Rasulullah Maka ketika ibu-ibu ingin berdoa Berwasilah dengan salawat badar Insyaallah hajat-hajat kita Disampaikan Allah Dan kita dijauhkan Allah dari Macam-macam musibah nah, Jadi di antara hadis yang anda baca tadi, jadi selain ngilang ke ngantuk juga bu, ya eh? kalau sudah kelamuan ngomong dikit ngantuk, eh? lesu atau kadang-kadang sambil sambil ngomong pulok, eh? jadi jadi rami itu majelis. Tapi kalau dibacakan gosida, sama-sama kita rilek, uh, rilek. Eh? Jadi pikiran-pikiran kita jadi jadi tenang dan membuat Turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dari doa-doa yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Ini hadis eh, Berasal dari Abu Hurairah Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah Bergelar Abi Hurairah Karena dia ini paling demen sama kucing Jadi Abi Hurairah ini artinya Bapaknya kucing Bapaknya kucing Eh, jadi dia kalau sudah nyingok kucing ada di jalanan dimbek sama dia dipelihara nah, dia menyayangi kucing itu bagaikan dia menyayangi dirinya dewe bahkan uji kabar abu Hurairah ini kalau dengan kucing itu manggil Oi, nah. Nah, saking sayangnya dia sama kucing itu manggil kucing seperti dia manggil anak Oi, nah, sini kau, kau itu sakit nak diubat tidak? Nah, diajaknya ngomong kucing maka saking sayangnya Abu Hurairah sama kucing Dia dapat gelar Abi Hurairah Abi Jadi sebetulnya gelaran-gelaran itu Karena memang dia punya sifat yang luar biasa ya Sifat rahimnya terhadap kucing Dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan Kalimatani Dua kalimat Khafifatani Ringan sekali diucapkan, jadi dua kalimat yang sangat ringan diucapkan alal lisan oleh lidah kita. Sakilata filmizan tapi berat untuk timbangan kita ketika menghadap Allah. Allah. Habibata nih, ilar rahman. dan wong yang ngamal kenyo, pacak menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Adih Jadi kalimat ini Kata Rasulullah Ringan diucapkan oleh lidah Tapi berat untuk menambahi Timbangan kita Di hadapan Allah Dan insya Allah kalau kita eh, mendawamkan kalimat ini Kita akan menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Artinya, ibu-ibu, di sini, ini duduk kita di majlis, kita dianjurkan untuk berzikir, dengan zikir yang ringan untuk mengisi di celah-celah kehidupan kita. Kalau ibu punya aktivitas, sambil mengucapkan, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil ringan. Yeah. Sambil jalan, sambil bawa mobil, sambil bawa motor, Bahkan kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat ini Kita lebih konsentrasi Lebih konsentrasi Kalau kita tidak ada aktivitas zikir Maka yang berzikir pikiran kita Mikir-mikir eh, mikir macam-macam mikir, mikir ya. Kita kadang-kadang bawa motor, bawa mobil Atau jalan kaki Pikiran ini kemana-mana Ingat ke sana, ingat ke sini Bahkan kadang-kadang justru menimbulkan kemarahan, karena kita ingat uang yang yang apa berbuat tidak baik sama kita, sehingga perjalanan kita terganggu, eh, terganggu oleh pikiran-pikiran yang yang tidak benar. Kadang-kadang lagi sholat, kadang-kadang ah, eh, lagi sholat. Ngapo? Karena sholatnya eh, dia tidak pernah meresapi sholatnya, tidak pernah. Meresepi sholatnya. Begitu Allahu Akbar, langsung pikirannya ke tempat lain. Mikirkan masak, mikirkan belanjuan, mikir kenapa yang nggak digawikan besok. Jadi tidak berzikir sesungguhnya. Padahal sholat itu, waktu kita zikir yang paling, paling utama. Paling konsentrasi itu waktu sholat sebenarnya.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 Baco itu jadi terisi pikiran ini okay. Pikiran ini terisi Misalnya Subhanallah wabihamdihi Maha suci Allah Dengan segala Pujian untuk Allah Subhanallah Maha suci Allah Yang maha agung nah, Jadi kita isi dengan Dengan makna Yang kita lakukan itu kita isi dengan Makna sehingga tidak diisi oleh Hayalan-hayalan yang membuat salat kita tidak khusyuk, zikir kita tidak je tidak jelas. Kalau andainya zikir ini tidak jelas, ini kadang-kadang tidak terlalu membawa hikmah. Tapi tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala sekalipun kita tidak memaknai dari zikir itu. Tapi tadi kalau kita tidak memaknai masuk pikiran-pikiran lain khususnya di dalam di dalam sholat kita mesti bisa berdikir dengan baik subhanallah wabihamdi subhanallah azim astagfirullah nah, ini kalau seandainya ditambah ibu dengan kalimat astagfirullah seandainya bapak ibu membaca kalimat subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim astagfirullah Sebanyak seratus kali Sebanyak seratus kali Setelah melaksanakan Sholat sunnah subuh Sebelum melakukan sholat subuh Insya Allah Ibu bakal di, diberikan rezeki oleh Allah Ditanggung rezeki kita oleh Allah Dan Allah jauhkan kita Dari dari musibah di hari tersebut Artinya kalau Andainya kita dawamkan Subhanallah wabihamdi Subhanallahil azim Astaghfirullah setiap kita salat sunnah subuh, setelah salat sunnah kita baca itu. Subhanallah alam dihi, Subhanallah aladhi masdarul lah. Baca seratus kali sebelum solat, sebelum salat subuh. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan e, mengampuni dosa kita, menjamin rezeki kita, kita dan insyaallah Allah lindungi kita di hari tersebut. Bu, jelas bu. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim Astag Baca setelah solat sunnah Subuh InsyaAllah mudah-mudahan Kita dijamin rezeki oleh Allah Bahkan dalam sebuah hadis Orang tersebut Tidak akan mengalami kemiskinan Sampai akhir hayatnya Jadi kalau ibu Mendawamkan ini, InsyaAllah InsyaAllah tidak mengalami kemiskinan dalam kehidupan Sampai kita meninggal Subhanallah Subhanallah Al-Azim An-Nabi <Sess> Sallu'ale <Sess> Salawat <Sess> ullahi Al-Azim Bayanalu'l-Barakat Ullumat Salla'ale <Sess> An-Nabi Salam. Um, al kawakab jadi di hari ini kita mendapatkan satu zikir Yang insya Allah kita amalkan Di dalam keseharian kita Agar Allah memberikan jaminan rezeki Bagi kita Insya Allah tidak akan mengalami kemiskinan Sampai datangnya ajal kita nah, Kemudian Allah akan memberikan perlindungan kita di hari yang kita bacakan tersebut Dari segala macam keburukan Subhanallah wa bihamdihi azim, Astag Astagfirullah Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan hari ini Setelah solat sunnah subuh Ini anjurannya Setelah solat sunnah subuh Kalau Seandainya kita nak baca Setelah solat subuh Tak apa-apa Eh, namanya zikir, tapi memang Rasulullah nganjurkan Ngapok karena memang Rasulullah selalu setelah azan subuh. Rasulullah membaca doa, Eh, namanya doa fajar. Doa fajar itu kalau kita baca maknanya luar biasa. Keindahan doa, doa fajar itu, doa fajar itu dewek kalau kita ngomong. Alang-kesingkatnya waktunya idah ya, di, di masjid An-Nadarul Mutakin itu sudah didawamkan lebih kurang lima puluh tahun. Idak do kesiangan idak. Begitu azan, solat sunnah subuh sambil nunggu jamaah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah aladhimastaghfirullah. Setelah baca itu seratus kali baca doa fajar. Ya. Ibu buka di Youtube Jadi kalau seandainya di Google Doa Fajar Doanya cukup panjang Tapi kalau kita sudah terbiasa Tidak nyampe 5 menit Atau 7 menit bacanya Terus setelahnya disambung lagi zikir Nah tapi untuk sementara Cukup itu dulu be. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Buktikan berapa lama Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astag Allah. Buktikan, tidak nyampe menit itu 100 kali. Dasar kita baik, tidak galak mendawamkan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah. Bayangkan kata Rasulullah, mudah sekali diucapkan oleh lisan dan bisa memberatkan timbangan di hadapan Allah, dan Allah menjadikan orang tersebut orang yang disayangi oleh Allah. Jadi, dawamkan. Jadi itulah maknanya pergi di majlis taklim ini Ado yang kita bawa balik Ya yeah. Ado yang kita bawa balik Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahillazim astag Astagfirullah Kagek Kalau seandainya sudah Ngerasa ringan Ibu buka di Google eh yeah, Di Google Tulis Doa fajar. Itu doa juga dari Rasulullah yeah. Baca doa fajar itu kalau pacak jangan ditinggalkan Seluruh kebaikan-kebaikan yang kita inginkan ada dalam doa itu Dari bulan kehidupan sampai menjelang kematian Sampai setelah mati doa itu ado isinya minta untuk diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sudah sudah berguyur Sudah berguyur tuoh okay? Sudah tak lama lagi Bakal menghadap Allah banyak banyakkanlah kenlah persiapan. Eh, kita nak berangkat ke Lamu, tidak balik lagi berangkat ni. Eh, jadi gawaklah bekal yang banyak. Jangan sampai bekal itu kurang. Ngapo Allah limpahkan sebanyak itu? Cuma dengan menyebut Subhanallah, Bismallah, Aladimastawofallah, Allah bakal tunjuk kebaikan dan menjadi kasih sayangnya Allah, karena umur kita ni singkat. Jadi Allah lipat gandakan pah-pahlonya. Sementara menghadap Allah itu kekal selama-lamu, selama-lamunya. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang gemar hadir di majlis, yang cinta dengan majlis ta'lim, dikatakan oleh Rasulullah, Kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. au Aumuta'aliman, atau kau menjadi orang yang menuntut ilmu. Aw musta'ni'an atau Wong yang demen mendengarkan pelajaran-pelajaran tentang il, ilmu. Aw muhibbang atau tidak setidaknya kau mencintai orang yang menuntut ilmu atau madras il. Kita misalnya tak sempat nak hadir, tapi kita kepengen, kita kepengen, kita cinta dengan madras. Aw muhibbang. Walatakun khamisan. Fatakhlak, kata Rasulullah. Jangan kau jadi wong yang kelimo, Sudah berilmu. Tak galak nuntut ilmu. Tak galak dengar wong ajar. Kemudian idak cinta pula dengan dengan majlis terbuk. Maka engkau termasuk orang-orang yang celaka, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana anfa'na bima'allam dana. Ya Allah, berikan manfaat. Dari ilmu yang kami dapatkan hari ini, <tabih> Rabbil Alim nalla fauna tambahkan ya Allah bagi kami ilmu-ilmu yang manfaat dalam kehidupan ini, Rabbil Fakheena wa Fakieahlana, ya Allah jadikan kami dan keluarga kami faham dengan agamamu, wa garobatin lana fidi nina, jadikan kami dan semua keluarga kami berjalan dalam keridauanMu. Allah mahdina bihudak Ya Allah berikan kami hidayah Dengan hidayah petunjukmu Wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak Jadikan kami ya Allah Hamba-hamba yang cepat menuju keridoanmu Walat wallina waliyansiwak Jangan kau jadikan kami Hamba yang menuhankan sesuatu Selain daripadamu Jangan kau jadikan kami Hamba yang menuhankan harta Jangan kau jadikan kami Hamba yang menuhankan jabatan Walataja'alna mimman khalafa amraka wa asaq Jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan selalu bermaksiat kepadamu ya sari ar-ridha al ya Allah engkau yang cepat menuju keridhaan infir lima la yamliku illa doa Ampuni kami ya Allah yang tidak punya kekuatan tidak punya senjata kecuali doa fa innaka fa'alul lima tasha sungguh engkau dapat melakukan apa yang kau kehendaki ya manis muhdawa wahai Allah yang namamu merupakan obat wa dzikruhu syifa dzikir kepadamu merupakan kesembuhan wa ta'atuhu alghinya taat kepadamu merupakan kekayaan salli ala sayyidina muhammad wa ali muhammad allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta ya allah jangan kau biarkan diri ini penuh dengan dosa kecuali engkau ampuni ya allah wala hamman illa farrajta Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan. Kecuali engkau gantikan dengan kegembiraan. Walamaridhan illa syafaita. Jangan ada penyakit pada diri kami, Ya Allah. Baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Kecuali engkau sembuhkan. Walaa aiban illa satarta. Jangan ada aib, kekurangan pada diri kami. Kecuali engkau tutupi, Ya Allah. Walaa hajatan illa gadaytaha. Ya Rabbal alamin. Tidak ada hajat-hajat kami, Ya Allah. Kecuali semua engkau gabulkan. Rabbana la tuzih kulubana. Ya Allah. Jangan kau sesatkan hati-hati kami. Ba'dais hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah. Petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladun karahmah. Kepadamu kami mengharapkan rahmat. Inna ka antal wahhab. Sungguh engkau maha pemberi karunia. Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah. Berikan kami di dunia ini kebaikan. Wafil akhirati hasanah. Di akhirat nanti kebaikan. Wa kina adaban har, Jauhkan kami dari adabmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin, Wa alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbal Allah minkum. Minna wa minkum takabbal ya karim. Walafu minkum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.